<tuk> Pakai <Dapat, tuk> <itu. tuk> <tuk> aku aja ya. Banyak ini dapat 2 kiloan <tuk> tuh lebih. <tuk> <tuk> <tuk> 3 ,000, 3 ,000. Jami, jami. Sudah kita enggak Ada. Ini ada? Ya, jalan. Jalan. Baya, sudah dapat. Oke, so, 1 hari kita masih begini. Ini. Ini Dulu ya. pas lagi ngumpul sih. <profesor aneh> nah, ada ya, tuh, ada tuh, udah satu itu. muat tiga kah? dua dulu tidak pernah ini. Empat Tadi Agus empat. Kecil. 4. besar bisa. 1. telur Papa Iya, gua jadi biasa pakai rasa lagi. main <casuman> bulanak <power>, <aja males> 35 puluh lima 40, 40. Ini kita? ada, ada Masuk udah itu, nggak bisa keluar lagi ya? Nggak, nggak bisa keluar, besar. Itu botol apa itu, botol kecap pagi tiga ya? Keca, keca, ano, kecap, oh, kecap kecap manis bisa, kecap manis besar. Ya? <tuk> kecap manis itu bisa, kecap, kecap manis besar di sana. Baik, bagus itu. Aik lagi, semayang satu-satu. Ada lah. Ini eh, sampai sore saya dapat skin sal ya. <tuk> Ya Bu. besoknya dapat banyak itu.